Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, yang merupakan tokoh dan pemimpin ya, pasukan Mekah ya, atau kafir Quraisy, ketika itu memberikan ya, semacam ancaman kepada Nabi melalui orang-orang tadi. Nah, tolong sampaikan oleh kalian kepada Muhammad itu, kepada teman-temannya itu bahwa kami akan menyerang nanti. Kami akan menyerang lagi nanti, ya dan inilah perkataan ini disampaikan kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Mengatakan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Apa yang terjadi Apa yang terjadi Abu Sufyan Tidak jadi Menyerang Umat Islam ketika itu Jadi yani tidak balik lagi Menyerang negeri Madinah ketika itu Dan ini Ya merupakan e, Tauhidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Justru ketika ditakut-takuti seperti itu Semakin Semakin ya Percaya diri dan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mulia shallallahu alaihi mengucapkan kalimat tadi, "Hasbunallahu wa ne'mal wakil". Ingat, enggak perlu ditambahin lagi. ya enggak perlu ditambah-tambahin kalimat itu karena sebagian orang menambah-nambahin tuh. Apa tambah-tambahannya? Hasbunallahu wa ne'mal wakil, eh, ne'mal maulah, wa ne'mal nasir, enggak perlu enggak ada contoh, bahkan. Gak ada contoh. Cukup. Kita mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi kalau di antara jamaah, misalnya di antara jamaah, menghadapi masalah yang sulit sekali. Menghadapi masalah yang berat sekali. Bahkan akan menghadapi orang yang mungkin kita takut kepada dia barangkali ya. ya Siapa orang itu kita tahu, kita takut menghadapinya, baca ini. Baca kalimat ini. Hasbunallah Wa ni'mal wakil. Terus kita rasapi. Kita rasapi. Ya, kalimat ini maka insya Allah. Insya Allah akan, Allah akan berikan ketenangan. Semacam ketenangan di hati kita. Ya, dan ini merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.